Under the Pontifical Secret Dalam rahasia kepausan Sengaja saya meminta Komsos untuk streaming Misa ini Karena saya ingin mengumumkan Yang selama satu setengah tahun ini kita doakan Saya sudah mendapatkan surat dari kedutaan besar Bahwa Bapak Bapak Suci telah mengangkat seorang uskup untuk keuskupan Tanjung Karang akan diumumkan di Roma pada hari ini saat Angelus jam 12 siang jam 6 waktu Indonesia bagian Barat yang sebelum itu itulah tadi under the pontifical secret tidak boleh di katakan kepada seorang pun siapapun kecuali pada yang bersangkutan dan pada yang mengumumkan nanti ketika saya menyebut namanya Anda boleh tepuk tangan sebagai tanda sukacita kita beliau adalah seorang yang fasih berbahasa Perancis karena pernah studi di Paris dan tinggal di Kolijio Map Kolijionya Pastor uh, Paul seorang yang pandai dalam hal musik komposer bahkan pencipta lagu dia telah mencipta dua lagu ordinario misa dalam dalam gaya gaya daerah dan juga beberapa lagu rohani pernah menjadi ketua Komisi Kepemudaan tiga kali menjadi pastor paroki satu kali di daerah, dua kali di kota seorang yang biasa mengepalai tiga komisi sekaligus Komisi Kitab Suci, Komisi Liturgi, dan Komisi Katekese Seseorang yang dulu berkacamata tetapi sekarang rupanya tidak. Dia adalah Reverendus Dominus Vincentius Setiawan Triatmojo, Seorang imam diosesan dari Kuskupan Agung, Palembang. Beliau biasa dipanggil Romo Afin. Lahir di Sindang Jati, Tugu Mulyo pada tanggal 5 April 1971 dari pasangan orang, orang tua katolik yang baik. Dia adalah anak ketiga dari sembilan bersaudara. Dia ditabiskan imam di katedral Palembang pada 25 Januari tahun 2000 saya yakin orang tuanya adalah pasangan katolik yang baik yang telah menanamkan iman katolik kepada anak-anaknya terbukti bukan hanya Romo Alvin yang terpanggil untuk menjadi imam beliau juga mempunyai seorang adik bungsu yang menjadi imam imam diocesan untuk keuskupan Bogor yakni RD Marcelinus Wisnu Wardana, RD Marcelinus Wisnu Wardana yang ditabiskan Imam pada tanggal 29 September 2015, sekarang menjabat sebagai Sekretaris Keuskupan Bogor, sekaligus sebagai Pastorkan di Paroki Katedral Bogor. Romo Afin atau Vincenius Yawantriatmojo menempuh pendidikan dasar sampai sekolah menengah pertama di Sekolah Savirius Tugu Mulyo Musirawas. Setamat SMP dia masuk Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Tamat dari Seminari Menengah dia memutuskan menjadi calon Imam diosesan Keuskupan Agung Palembang. Karena itu seperti calon Imam diosesan Sumatera yang lain, studi filsafat dan teologi dia tempuh di Pematang Siantar, Sumatera Utara dia pernah menjalani studi lanjut di bidang teologi di Paris, Perancis dan mendapatkan gelar lisensiat di tahun 2015 dalam karya pastoral di katedral Romo Avin di, dari karya pastoral di katedral Romo Afin dikirim studi teologi di Paris Atas beasiswa lembaga MAP dan tinggal di Koloyojiwo MAP di Paris, dia sekali lagi memperoleh gelar lisensi di bidang teologi tahun 2015. Pada tahun 2014, saya pernah bertemu dengan beliau di Paris ketika saya mendaftarkan imam diosesan kita untuk mendapatkan beasiswa dari lembaga MAP dia bahkan sempat mengantar saya ke Montong di Perancis Selatan untuk mengunjungi dua imam Meb yang pernah menjadi misionaris di Pangkal Pinang Romo Avin adalah seorang teman perjalanan yang menyenangkan setelah ditapiskan menjadi imam Romo Avin pernah menjadi pasturkan di Paroki Trinitas BK3 Blitang dari BK 3 Blitang, dia dimutasikan ke paroki Santo Paulus Pelaju sebagai pastor paroki, lalu kemudian dipindahkan ke katedral Palembang. Sebagai pastor paroki Santo Paulus Pelaju, Romo Afin juga dipercaya mengampu Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang tahun 2002-2008. Tugas sebagai Ketua Komisi Kepemudaan itu bahkan berlanjut beberapa tahun di awal dia menjadi pastor paroki di katedral. Dari Plaju, sekali lagi dia dipindahkan ke paroki Santa Maria Katedral Palembang sebagai juga pastor paroki. Sekembalinya dari Paris, Romo Alvin dipercaya untuk menjadi ketua tiga, ketua tiga komisi sekaligus yaitu Komisi Kata Ketik, Komisi Liturgi, dan Komisi Kitab Suci 2015 sampai sekarang. Pekerjaan ini pastilah berat dan menyita waktu dan perhatian yang serius. Di keuskupan lain, juga di keuskupan kita, masing-masing komisi tersebut biasanya ditangani oleh seorang imam. Namun walaupun merangkap tugas untuk tiga komisi sekaligus, agaknya Romo Afin Triatmojo dapat melaksanakannya dengan baik. Tugas tersebut sudah dijalaninya hampir enam tahun, pada pelaksanaan tugasnya dia telah membuat modul-modul katekese untuk para ketua lingkungan dan para fasilitator dengan menekankan ajakan mencintai dan menghidupi kitab suci. Keuskupan Agung Palembang akan sangat kehilangan beliau, tetapi karena gereja memanggilnya untuk tugas yang lebih besar, kami akan merelakannya dengan tulus hati. Kemampuan beliau di bidang teologi, katekis dan kitab suci akan mempermudah beliau melanjutkan arah dasar pastoral Kuskupan Tanjung Karang. Romo Afin Triatmojo mempunyai tokoh-tokoh iman sebagai idolanya yakni Bunda Maria Paus Franciscus dan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Saya mengerti bahwa ketika tokoh iman tersebut mau menunjukkan semangat hidupnya Maria adalah seorang hamba Tuhan yang rela menerima tugas berat dari Tuhan Paus Fransiskus adalah seorang pemimpin karismatik yang rendah hati mempunyai kepedulian tinggi pada kemanusiaan dan lingkungan hidup Mons. Albertus Sugio Pranotong adalah uskup agung Semarang yang mempunyai semboyan yang sangat terkenal 100% Katolik 100% Indonesia Saya merasa bahwa pemilihan tokoh idola tersebut menunjukkan posisi batin dan semangat hidup yang ingin dicapai oleh Romo Vincentius Yawan Triadmojo setia pada Tuhan, setia pada gereja, dan cinta pada tanah air dan bangsanya kita bersyukur mendapatkan orang sebaik